Tahukah kalian, umat Nabi Muhammad pasti bersalawat setelah mendengar ini. Ketika dalam perjalanan Isra dan Miraj, Rasulullah melihat malaikat yang memiliki seribu tangan dan setiap tangan ada seribu jari. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapa gerangan malaikat itu, ya?" Jibril, "Ia Rasulullah, sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi," kata Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat tersebut, "Wahai makhluk Allah, apakah engkau tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit sejak diciptakan Nabi Adam Alaihissalam?" Malaikat itu pun menjawab, "Ketahuilah, Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan..." hak dan kebenaran, aku mampu menghitung setiap tetesan hujan yang turun sejak Nabi Adam alaihi salam, bahkan tak pernah sekalipun aku salah menghitung satu butir saja setiap tetesan hujan yang jatuh ke bumi. Tapi ada satu hal yang takkan mampu aku menghitungnya ya Rasulullah, yakni rahmatnya Allah, yang Allah curahkan untuk umatmu ketika mereka sedang berkumpul dan bersalawat kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala Ali Sayyidina muhammad, semoga yang lihat video ini selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad saw alaihi Wasallam agar mendapatkan rahmat dari Allah, amin amin ya rabbal alamin.